Kita langsung saja mengambil kartu seorang Raja Zodiak di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu Ratu Zodiak di bulan September tahun 2020. Jika kartu Raja dan Ratu Zodiak sudah kita dapatkan, ini saatnya kita mengambil kartu support energi yang didapatkan oleh masing-masing Raja dan Ratu Zodiak. Pertama kategori support energi Raja Zodiak, selanjutnya kategori Ratu Zodiak. Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan rasa zodiak dan ratu zodiak di bulan September tahun 2020. Pertama, kartu kesimpulan rasa zodiak, selanjutnya kesimpulan di ratu zodiak, baik di sini kartunya sudah kita dapatkan, kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kartu rasa zodiak adalah... three of cup ataupun tiga piala Untuk yang menjadi rasa zodiak di bulan September tahun 2020 adalah seseorang pria yang berzodiak Aries yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April. Dikategorikan seseorang yang berzodiak Aries itu menjadi rasa zodiak dikarenakan seorang rasa zodiak merupakan sosok seseorang yang adil, sosok seseorang yang mampu mengeluarkan suatu keputusan dan pendapat yang bisa menghubungkan ataupun membuat orang yang bertengkar menjadi damai. Di mana di kategori ini juga digambarkan seorang raja zodiak juga merupakan sosok seseorang penengah yang mampu menyelesaikan masalah antara orang lain bersama pasangan ataupun antara orang lain dengan yang lainnya. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang raja zodiak merupakan sosok yang memberikan contoh ataupun sosok seseorang yang cinta kedamaian di bulan September tahun 2020. Sehingga di sini orang-orang di sekitarnya akan menganggap dan menyegani seorang aris sendiri, ataupun seseorang yang merupakan raja zodiak di bulan September. Dan di sini apabila seorang raja zodiak berdekatan dengan orang di sekitarnya, itu aura seorang raja zodiak akan terpancar dan di sini orang-orang akan menyukai seorang aris ataupun seorang raja zodiak di bulan September tahun 2020. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan. Seorang Aris merupakan seseorang yang mampu menjadi penengah apabila terjadi perverkaran di dalam suatu hubungan asmara ataupun di dalam kategori hubungan rumah tangga seorang sahabat ataupun orang terdekat seorang Raza Judiak tersebut. Di sini seorang Raza Judiak akan memberikan solusi dan memberikan masukan kepada pasangan yang sedang bertengkar. Disinilah. sinilah Orang-orang memberikan nilai plus dan mendapatkan aura yang positif dari seorang rasa zodiak. Dan untuk support energinya adalah kenaik opson. Secara umumnya kenaik opson itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun orang-orang yang berada di lingkungan sekitarnya. Dan di sini menggambarkan seorang rasa zodiak merupakan sosok seseorang yang mampu menjadi pendengar apabila terjadi keributan. Dan di sini Orang-orang akan memberikan nilai plus dan memberikan suatu aura yang sangat positif kepada seorang rasa zodiak yaitu seorang yang berzodiak Aries dan kartu kesimpulannya adalah deusta. Secara umum bestar itu diartikan impian harapan dan cita-cita. Jadi jika kartu The Star kita gabungkan dengan rasa zodiak di sini menggambarkan Seorang raja zodiak merupakan sosok seorang yang mampu menjadi penengah apabila terjadi keributan di dalam suatu hubungan asmara ataupun keributan di lingkungan sekitar dan di sini orang-orang di lingkungan sekitar akan memberikan aura yang positif dan memberikan respon yang positif dan Destar di sini menggambarkan keyakinan dan harapan seorang raja zodiak kepada orang-orang di sekitar adalah mencintai kedamaian di bulan September tahun 2020 dan tidak menimbulkan keributan-keributan yang membuat suatu masalah ataupun beban pikiran yang bertampak negatif kepada individu masing-masing. Selanjutnya kita kartu ratu zodiak dan tentunya adalah six of one ataupun enam tokat. Untuk kategori Ratu Zodiak itu jatuh kepada seseorang wanita yang berzodiak Cancer di angka kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli dikategorikan seseorang wanita yang berzodiak Cancer itu menjadi Ratu Zodiak di sini menggambarkan seorang Ratu Zodiak ataupun seseorang wanita yang berzodiak Cancer merupakan sosok seseorang yang berjuang dan sosok seseorang yang suka bekerja keras sehingga di sini merupakan seorang yang mendapatkan karir yang bagus atas usahanya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan di sini juga dikategorikan Ratu Zodiak dikarenakan seseorang yang berzodiak cancer mendapatkan kesempurnaan dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Ratu Zodiak adalah seseorang pemimpin di dalam suatu kategori pekerjaan ataupun perusahaan digambarkan dengan seorang wanita yang menaiki kuda dengan memegang tongkat yang merupakan istilah dari ataupun simbol dari seseorang yang menjadi pemimpin di dalam kategori karir dan pekerjaan serta memberikan contoh kepada orang lain ataupun kepada wanita dimanapun ia berada bahwasanya wanita mampu untuk menjadi seorang pemimpin dan sukses berkarya tanpa bantuan orang lain dan sukses atas usaha sendiri di sini merupakan contoh yang diberikan oleh seseorang yang berzodiak Cancer ataupun ratu zodiak menjadi pancaran dan menjadikan sebuah masukan yang positif kepada orang-orang di sekitar dan kepada sahabatnya dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle. Secara umumnya Page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi, di sini menggambarkan seorang Cancer ataupun seorang Ratu Zodiak merupakan sosok seseorang yang berjiwa kepemimpinan ataupun menjadi pemimpin di dalam kategori pekerjaan, dan di sini merupakan sukses atas usaha sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan Page of Pentacle merupakan sosok anak yang berada di bawah naungan seorang Cancer sendiri, ataupun di dalam kategori ini bisa diartikan. Seorang ratu zodiak merupakan sosok seseorang yang memiliki jiwa keibuan yang mencintai anak-anak. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah di empress. Secara umum di empress itu diartikan seseorang ibu yang memelihara seorang ibu ataupun seseorang yang berjiwa keibuan. Jadi jika kartu di empress kita gabungkan dengan kartu ratu zodiak di sini menggambarkan Seorang ratu zodiak ataupun seorang zodiak cancer merupakan sosok seseorang yang bekerja giat tanpa bantuan orang lain dan merupakan pemimpin di dalam suatu pekerjaan di mana seorang cancer juga merupakan sosok ibu yang mencintai seorang anak dan di empress di sini menggambarkan seorang ratu zodiak ataupun zodiak cancer memiliki sifat keibuan di mana seorang cancer mencintai anak dan di mana seseorang Zodiak Cancer juga merupakan seorang ibu dan menjadi seorang pemimpin di dalam kategori karir dan pekerjaan yang memberikan nilai positif ataupun masukan serta motivasi yang positif kepada orang-orang di sekitar dan kepada sahabat-sahabatnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan, seorang kasa zodiak di bulan September tahun 2020 itu merupakan sosok seseorang laki-laki yang berzodiak aris dan seorang ratu zodiak di bulan September tahun 2020 itu merupakan sosok seorang wanita yang berzodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan ratu zodiak dan ratu zodiak di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.